Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Syarofa dengan NIM 0318004 jurusan Akuntansi dari STIE PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit banyaknya mengenai apa itu bank syariah. Tapi, sebelum kita mempelajari apa itu bank syariah, kita harus paham dulu apa itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi di masyarakat dengan dialami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah sering disebut juga ekonomi komparasi, berbeda dengan kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan atau welfare state. Sekarang pun di Indonesia sudah banyak yang... Menggunakan sistem ekonomi syariah, salah satunya ada BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, dan masih banyak di sini. Saya akan menjelaskan mengenai materi Bank Syariah. Adapun sebelum kita ke materi Bank Syariah, kita bahas dulu apa itu ekonomi syariah ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan atau welfare state sekarang pun banyak bank-bank yang menggunakan sistem ekonomi syariah salah satunya Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Mu'amalat Indonesia, Bank Jabar Banten Indonesia, dan masih banyak lagi Bank-Bank Syariah yang ada di Indonesia. Oke, mari kita kupas mengenai Bank Syariah. Bank Syariah kerap disebut juga Bank Islam. Bank Syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau Syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanannya bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut adapun perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini kian pesat apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air yakni bank syariah Indonesia hasil merger tiga bank plat merah yaitu antara bank mandiri syariah, bank BNI syariah, dan bank BRI syariah Nah, mari kita kupas sejarah perbankan syariah Pertama, inisiatif berdirinya Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia sebagai hasil kerja tim perbankan MUI adalah berdirinya Bank Syariah Pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dengan modal awal kurang lebih 106 triliun rupiah nah, pada tahun 1998 Pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu Dual Banking System atau Sistem Perbankan Konvensional dan Sistem Perbankan Syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam, yakni Bank Ivi, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, dan lain-lain. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk dan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Amandemen ketiga undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa kemudian seiring berkembangnya zaman dan sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional semoga bisa bermanfaat dan lebih mengerti ya terima kasih, assalamualaikum